Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Kiranius Christian Wibisono dari kelas 8. Saya sangat bahagia jika saya terpilih menjadi ketua OSIS di sekolah ini. Seandainya saya terpilih menjadi ketua OSIS di sekolah ini, saya akan melakukan tugas itu dengan sekuat tenaga dan kemampuan saya. Dan ada visi misi yang harus saya lakukan yaitu visi menjadikan Lembaga sekolah yaitu OSIS SMP Atma wacana sebagai sarana menampung kreativitas, meningkatkan sekolah yang berkualitas, berani tampil beda, berahlak mulia, adil, dan jujur. Dan saya memiliki misi yaitu menjadikan siswa yang takut akan Tuhan, menjadikan siswa yang lebih kreatif dan berprestasi. Menjadikan siswa yang jujur dan adil terhadap sesama Dan menjadikan siswa yang memiliki ahlak mulia Dan saya memiliki program kerja yaitu mengadakan kegiatan ekstrakurikuler Mengadakan kegiatan di hari-hari tertentu Mengadakan perlombaan antar kelas Dan mengadakan kerja praktik di lingkungan sekolah dan saya mengambil moto yaitu: "Jika orang lain bisa, kita mungkin tidak, namun tidak salah untuk mencoba." Sekian dari saya, terima kasih.